Bolehkah tukang semalai ambil tulang ambil apa itu ini? Pokoknya haram. Tak boleh. Yang bolehnya ialah dapat selekah macam biasa. Faham? Saidina Ali kata, Aku disuruh oleh Nabi Untuk menguruskan unta korban Nabi Atau khayawan korban Nabi Dan Dan dipersan kepada aku Jangan aku beri daging korban itu kepada tukang... semeleh dan tukang lapar. Faham? Batulah empat mazhab kata... Haram! Kita mengambil daging-daging itu... Beri upah kepada tukang petugas-petugas... Termasuk kerja menyemleh, melapah dan sebagainya. Ha? Tak boleh. Haram. Dan macam mana tak mau haram? Kita bagi macam biasa. Ha? Duit bagi daging kita... Kita bawa dalam plastik Katakan setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo kita bagikan pada orang yang hadir maka termasuk yang hadir tukang semelih, halal dapatkan dia termasuk yang hadir petugas, halal kita bagi yang tak boleh, bagi itu atas nama kerana dia datang, bertugas maka jadilah upah pada makna ukun haram faham? Kalau ha, lepas-lepas, minta maaf pada Allah banyak jahil kita Rabbana la tu'abizna inna sinah aw akhtakna Wahai Tuhan, kami yang dulu-dulu kami bangang, kami bodoh, kami bahlul. Jangan ambil balas atas kami. Betul tak? Ha? Jadi kalau ada tukang upah dulu-dulu, dia bagi pala lembu. Dia bagi ekor lembu. Dia bagi kulit lembu. Haram. Wajib kena istighfar tawabat sekarang. Tukang-tukang semelih di zaman dulu yang buat salam. Kena istighfar. Allah tak kita buat salam. Allah Alhamdulillah, kenapa tak mau minta maaf? Eh? Ya. kata Senina Ali Amarani Rasulullah SAW an aku ma'ala bunni wa'ala nu'tia syai'an ilal jazid Nabi telah berpesan supaya aku menguruskan haiwan korban baginda dan Nabi pesan kepada aku jangan beri rupa kepada tukang semelih dan tukang lapuk. jelas situ Pak Madhahab confirm mu'taman ijma' ulama' Dan macam mana? Siapa nak mari sembelih kalau tak dapat daging? Beri upah benda lain. Faham? Kata Saidina Ali pada penghujung hadis, "Wanah nu min indina, kami oleh kerana Nabi haramkan upah binatang korban, daging korban, kuli korban. Kami upah tukang sembelih, kami upah tukang lapah dengan harta-harta kami yang tak termasuk daging korban." Apa lagi? Maknanya bagi duit Contoh, kutip setiap seorang tujuh sepuluh ringgit. Jadi tujuh orang tujuh puluh ringgit. Kita kabur untuk upah tukang sembelih dan tukang lapar. Betul tak? Kita kabur ke tukang sembelih. Pak Mak, mulai tahun ni kita tak bagi daging korban kerana haram. Kita akan bagi set ke lembu yang Pak Mak semelih. Sepul, eh, tujuh puluh ringgit. Bang, Pak Mak kata murah sangat. Tak badan. Nah kalau dia kata murah tujuh puluh kita sembelih Pak Mat sebelum dia nak sembelih orang kampung betul tak? tujuh puluh sudah mahal kerana kerja sembelih sangat-sangat cepat dia bukan tukang kerja lembu dia bukan buat turun lembu dia bukan ikat lembu Tu semua Korea dia mari tarik pisau rup rup rup rup rup rup, rup habis tujuh second saja. betul tak? tujuh saat tujuh puluh ringgit boy mahal daripada gaji Perdana Menteri dan entri bawa dapat RM70 15 minit. Betul tak? Ha, moh 7 second RM70. Ra ra ra ra. Habis cerita. Nah, dua kali tarik, dua kali sorong. Putullah dua halkum. Nah, ha tu cara dia.